Hai guys balik lagi bersama saya di channel Rakada kuliner 4 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mau nge-review terang atau tutun itu dijual di gerobak-gerobak kecil atau di apa? Di gusuran Tanah kusir Jakarta Selatan oke okay. masa lama-lama kita langsung makan yaitu cara makannya di tusuk dulu cari alir itu saya hmm ini juga hmm enam dari sedih ini tuh jelas bisa 5.000 dan 4.000 bisa dibeli langsung di tempatnya sama banget biasanya hmm. tuh enak sedap tuh sudah senang-senang gimana hmm. enak ini akan jual banget hmm. jatuh nih Oh, ya. untuk tuh ini ya guys hmm. hmm. hmm. enak hmm. sekali ya guys ini, ini, ini tuh ternyata gede gitu, hmm. hmm dua videonya sampai di sini saja. kurang mau maghrib, gak enak sama, <laughs> sama semua azan ya mak? jadi terima kasih sudah menonton Thanks for watching stay tune terus video saya. selanjutnya di rakado kuliner pak. Ya. jangan lupa like, comment, and share dan bagikan video saya ke teman teman anda. oke okay, emang